dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria. Allah Bapa yang penuh kasih setia. Yesus Kristus yang rela berkorban. Roh Kudus sang penghibur. Terima kasih sudah selalu ada untuk kami. Tak sedetik pun engkau tinggalkan kami. Di setiap musim kehidupan engkau ada di sisi kami untuk selalu menyertai dan melindungi kami. Ya Allah kami percaya, apapun yang kami alami semuanya adalah kehendakmu. Ajari kami untuk dapat lebih peka mendengarkan suaramu, agar kami tidak salah dalam melangkah. Kami percaya Engkau telah menuliskan skenario terbaik bagi setiap kami. Engkau tidak pernah salah dalam mendidik kami, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Melalui Engkau kami temukan kedamaian yang sejati. Tuhan, teruslah penuhilah hati kami ketika kami mulai marah, ingatkan kami untuk tetap sabar dalam segala keadaan. Ketika kami mulai dendam, ingatkan kami untuk dapat menjadi pribadi yang pemaaf. Ketika kami mulai kecewa, ingatkan kami untuk tetap menaruh iman pengharapan kami sepenuhnya di dalammu. Bagi kami yang sedang sakit, Bapa, Engkau tabib yang ajaib, Urapi dan sembuhkanlah kami Jagai setiap kami Berikan kami rejeki yang daripadamu Kami percaya ketika kami mau berusaha Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menjadi kelaparan Tuhan yang akan cukupkan segala kebutuhan kami Terima kasih Tuhan di dalam namamu kami berdoa Amin Aku percaya